Halo, selamat datang di Ruang Belajar Asripedia Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teori peluang. Soal nomor satu, berapa hasil dari 8 faktorial? Nah, adik-adik, secara konsep matematika, 8 faktorial diperoleh: 8 kali tujuh, kali enam, kali lima, kali empat, kali tiga, kali dua, kali satu, yaitu 40.320 Jadi, 8 faktorial adalah jawabannya yaitu yang E ya 40.320 lanjut ke soal nomor 2 berapa hasil dari 5 faktorial ditambah 4 faktorial nah adik-adik pada soal ini diminta untuk mencari nilai dari 5 faktorial ditambah 4 faktorial secara konsep matematika didapat 5 faktorial kita cari hasilnya terlebih dahulu baru dijumlah dengan empat faktorial Lima faktorial yaitu lima kali empat kali tiga kali dua kali satu ditambah empat kali tiga kali dua kali satu yaitu 120 ditambah 24 diperoleh 144. Jadi 5! faktorial ditambah empat faktorial tersebut adalah 144 yaitu yang A. Selanjutnya ke soal nomor tiga. Berapa hasil dari 4 faktorial dikali 6 faktorial? Nah, untuk pembahasannya, sama seperti operasi pada penjumlahan maupun pengurangan, kita tentukan terlebih dahulu hasil dari 4 faktorial. Setelah itu, kita kali dengan 6 faktorial. 4 faktorial yaitu 4 dikali 3 kali 2 kali 1, dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi, nilai 4 faktorial dikali 6 faktorial tersebut adalah 17,280 hingga jawaban yang tepat yaitu yang B. Lanjutnya ke soal nomor 4, Angga memiliki koleksi 6 buah sepatu dan 5 buah topi. Suatu hari temannya mengajaknya having fun ke puncak. Dapatkah kalian membantu Angga untuk mencari banyaknya cara Angga memakai sepatu dan topi miliknya? Nah adik-adik, pada soal ini kalian diminta untuk membantu Angga menjawab permasalahannya. Jumlah sepatu Angga ada enam buah, sedangkan jumlah topi Angga ada lima buah. Kita misalkan jumlah sepatu Angga adalah kejadian M, sedangkan jumlah topi Angga adalah kejadian N. Sehingga untuk mencari total banyak pilihan adalah hanya tinggal mengalihkan kejadiannya, enam kali lima yaitu 30. Jadi... Total cara Angga memakai sepatu dan topi koleksinya adalah 30 cara Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B Selanjutnya ke soal nomor 5 Yusfardi memiliki koleksi 9 buah tas ransel dan 6 buah kaos Pada suatu hari teman-temannya mengajak ia untuk naik gunung Dapatkah kalian membantu Yusfardi untuk menemukan berapa banyak cara ia memakai semua koleksinya? Nah, untuk pembahasannya Pertama, kita tentukan berapa jumlah tas ransel Yusvardi Yaitu ada 9 buah Sedangkan jumlah kaos Yusfardi ada 6 buah Nah, kita misalkan jumlah tas ransel Yusvardi adalah kejadian M Sedangkan jumlah kaos Yusvardi adalah kejadian N Sehingga untuk mencari total banyak pilihan adalah Hanya tinggal mengalihkan kejadiannya 9 dikali 6 yaitu 54 cara. Jadi, total cara Yusuf memakai tas ransel dan kaos koleksinya adalah 54 cara. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang E. Selanjutnya ke soal nomor 6. Berapa hasil 8 faktorial dikurang 5 faktorial? Nah, untuk pembahasannya kita diminta untuk mencari nilai dari 8! faktorial dikurang 5! faktorial ya sehingga secara konsep matematika diperoleh 8! faktorial dikurang 5! faktorial yaitu 8 dikali tujuh kali enam kali lima kali empat kali tiga kali dua kali satu dikurang 5 kali empat kali tiga kali dua kali satu empat puluh tiga dikurang 120 dua diperoleh 40.200. Jadi, nilai 8 faktorial 5 faktorial adalah 40.200. Jawabannya paling tepat yaitu yang C. Selanjutnya ke soal nomor 7. Berapa hasil dari 8 faktorial dibagi 4 faktorial? Nah, Adik-adik, pada soal ini kalian diminta untuk mencari nilai dari 8 faktorial dibagi 4 faktorial. Secara konsep matematika didapat Delapan kali tujuh kali enam kali lima kali empat kali tiga kali dua kali satu dibagi empat kali tiga kali dua kali satu, sehingga diperoleh 40.320 dibagi 24 yaitu 1.620 Jadi, jawaban yang paling tepat yaitu yang C. Berikutnya ke soal nomor 8 Berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata Jakarta? Nah adik-adik Kita bisa menggunakan konsep permutasi ya Nah kita lihat terlebih dahulu Jumlah huruf A ada tiga buah Jumlah huruf C ada satu buah Jumlah huruf K ada satu buah Jumlah huruf R ada satu buah Dan jumlah huruf T ada satu buah atau secara permutasi, dengan unsur yang sama bisa ditulis: 7 permutasi 3,01,01,01,01, sehingga diperoleh 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial dikali 1 faktorial. Diperoleh pada bagian pembilang 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial 1 kali 1 kali 1 kali 1. 3 faktorial dibagi 3 faktorial hasilnya adalah 1, sehingga kita tinggal mengalihkan 7 kali 6 kali 5 kali 4, yaitu 840. Jadi jumlah huruf yang dibentuk dari kata Jakarta adalah 840 cara Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang D Selanjutnya ke soal nomor 9 Berapa banyak kata yang dibentuk dari kata Karawang? Adik-adik pada soal ini kita diminta untuk mencari Berapa banyak cara yang dibentuk dari kata Karawang? Nah kita tentukan terlebih dahulu jumlah huruf A yaitu ada 3 buah Jumlah huruf K ada 1 buah Jumlah huruf R ada satu buah, dan jumlah huruf W ada satu buah. Kemudian jumlah huruf N ada satu buah, dan huruf G ada satu buah. Nah, secara permutasi dengan unsur yang sama, sehingga permutasinya bisa ditulis 8 permutasi 3,1,1,1,1 diperoleh. Delapan kali tujuh kali enam kali lima kali empat kali tiga dibagi tiga faktorial dikali satu kali satu kali satu kali satu sehingga diperoleh 6720 Jadi jumlah huruf yang dibentuk dari kata Karawang adalah 6720 cara yaitu jawabannya yang E. Selanjutnya ke soal nomor 10 berapa banyak cara enam orang duduk pada meja melingkar? Nah, adik-adik, pada soal di samping, kita diminta untuk mencari berapa banyak cara dari 6 orang duduk pada meja melingkar. Pada soal ini, jenis permutasi yang digunakan adalah permutasi siklis. Sehingga didapat permutasi siklis, yaitu n dikurangi 1 faktorial. Nah, kita ketahui, pada soal nomor 10, n-nya adalah 6. 6 kurang 1, yaitu 5, sehingga 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu... 120 jadi nilai permutasinya adalah 120 cara jawabannya yaitu yang a selanjutnya ke soal nomor 11 misalkan dalam suatu semester terdapat kotak nah dalam kotak tersebut terdapat enam macam mata kuliah Gilang akan mengambil tiga macam mata kuliah yakni kalkulus aljabar dan analisis bilangan real Berapa banyak cara Gilang mengambil tiga macam mata kuliah tersebut? Nah adik-adik, nah pada soal ini kita akan membantu Gilang untuk menemukan Berapa banyak cara ia mengambil tiga mata kuliah dari total lima mata kuliah dalam satu semester Karena tiga mata kuliah yang Gilang ambil secara spesifik yang dikatakan tadi adalah Kalkulus, Aljabar, dan Analisis Bilangan Real Maka yang akan kita gunakan adalah Permutasi sehingga diperoleh enam permutasi tiga yaitu enam faktorial dibagi enam kurangi tiga faktorial yaitu enam kali lima kali empat kali tiga faktorial dibagi tiga faktorial yaitu 120. jadi banyak cara gilang mengambil tiga mata kuliah tersebut adalah 120 cara jawabannya yaitu yang C berikutnya ke soal nomor 12. belas dari angka 2, 3, 5, 7, dan 9 Berapa banyak cara menyusun 3 angka yang berbeda dari angka-angka tersebut? Nah, untuk pembahasannya, perhatikan ya adik-adik Pada soal di atas, kita diminta untuk mencari berapa banyak cara yang dapat digunakan Menjadi 3 angka dari angka-angka 2, 3, 5, 7, 9 Dimana angka tersebut harus berbeda? Sehingga secara konsep matematika didapat untuk ratusan yaitu ada 3 pilihan ya Untuk puluhan ada 4 dan untuk satuan ada 5 Sehingga jumlah angka yang dapat dibentuk adalah 3 x 4 x 5 yaitu 60 cara Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang E Selanjutnya ke soal nomor 13 Dari angka-angka 4, 6, 5, 7, 8, 9, 3 Berapa banyak cara yang dapat dibentuk oleh empat angka yang berbeda di mana angka yang dibentuk harus genap. Nah, untuk pembahasannya, pada soal di atas kita diminta untuk mencari berapa banyak cara yang dapat dibentuk menjadi empat angka di mana angka tersebut harus berbeda dan harus genap. Nah, secara konsep matematika didapat untuk satuan kita hanya menggunakan tiga angka yaitu angka 4 6 dan 8 sehingga pilihannya ada 3. Kemudian untuk puluhan kita ada 6 angka, untuk ratusan ada 5 sih dan untuk ribuan ada 4. Sehingga jumlah angka yang dapat dibentuk adalah 4 x 5 x 6 x 3 yaitu 360 cara. Sehingga jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Selanjutnya ke soal nomor 14. Dari angka-angka 3 4 5 6 7 8 akan dibentuk 4 angka di mana harus lebih dari 300 dan berangka ganjil Nah adik-adik Pada soal di samping kita diminta untuk mencari Berapa banyak cara yang dapat dibentuk Menjadi empat angka Dan angka tersebut harus berbeda ya Lebih dari 300 Dan angka yang terbentuk harus ganjil Nah teman-teman perlu ingat Ganjil itu ditandai dengan satuannya yang tidak habis dibagi dua Sehingga pilihan untuk ganjil hanya ada angka 3, 5, dan 7 Yaitu terdapat 3 angka Kemudian untuk ribuan dapat diisi oleh 6 angka Ratusan dapat diisi oleh 5 angka Dan puluhan dapat diisi oleh 4 angka Sehingga jumlah angka yang dapat dibentuk adalah 6 kali 5 x 4 x 3 Yaitu 360 cara Sehingga jawabannya yaitu yang D Berikutnya ke soal nomor 15 Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Akan dibentuk 4 angka di mana harus lebih dari 200 dan berangka ganjil Nah untuk pembahasannya Pada soal di samping kita diminta untuk mencari berapa banyak cara yang dapat dibentuk Menjadi 4 angka dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Di mana angka tersebut harus berbeda lebih dari 200 dan angka yang terbentuk harus ganjil secara konsep matematika. De, secara konsep matematika didapat pada satuan kita memiliki 3 pilihan yaitu angka 3, angka 5 dan 7. Untuk ribuan ada 7 pilihan dan ratusan 5 dengan untuk puluhan ada 4. Sehingga jumlah angka yang dapat dibentuk adalah 7 kali 5 kali 4 kali 3 yaitu 420 cara. Jadi, jumlah angka yang dapat dibentuk adalah 420 cara. Jawabannya yaitu yang B. Nah, baiklah teman-teman, demikian pembahasan kita pada hari ini mengenai konsep teori peluang. Bila kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.